Banjir kelurahan Baitul. di sini kubu -kubu tanggung, kong. Hey, nah. Mau lihat <gulia> butik, bukan. Ada mau lihat butik. <gulia> Air so di sini no. di sini cuma tertangku. Oh. Udah, mudah, di sana mudah, ya, enggak? Mudah, mudah. Di tengah situ nyal, orang enggak? iya mau kita di sini rumah yang masuk eh orang Lisa di situ link tuh ada Lisa mau ke rumah sto Oh, kayak ngasih tinggi kan Ay? Iyo, ini kan ngeriak gunung sana. Hmm, hmm. <coughs> gunung. Iyo. Jo? Kang? Ka? ini hmm. air dari gunung. Ada libron james guys lagi tinggal banjir di Bailang kelurahan Bailang yang tiga guys ada kakak sendiri guys mantap masuk <laughs> Akses jalan belakang Terputus guys <SILENCIO>